Nah, kita akan membuat Flutter bisa berjalan di web pertama-tama kita bikin Project baru dulu control Shift, p, kita klik Flutter ini Project Flutter terus nah, pilih foldernya di create project application kita namanya prosesnya kita open in terminal kita jalankan Flutter Dokter Untuk mengecek Flutter Nah setelah itu Kita Akan mengetik Flutter uh, Config kan webnya nah kalau sudah bisa di web itu Flutter akan muncul di sini directory folder yang namanya web terus dari Flutter Doctor ini ada Chrome kita pilih targetnya itu Chrome jadi tinggal ketik Flutter targetnya apa ini debaknya min adalah debak chrome targetnya chrome. mas enter dia akan membuka chrome. saya kecilkan dulu ya nah, ini berhasil kita membuka folder pada Chrome keunggulannya dari bisa buka Flutter pada Chrome itu adalah hmm, kita nggak perlu emulator yang bikin berat uh, laptop kita ya, atau komputer kita karena emulator itu butuh RAM besar kemudian uh, kita nggak harus connect-connect Android kita ke laptop pakai kabel kadang kabel juga sering-sering Ini kan? Sering tidak connect atau gimana karena kabelnya putus. Nah, tapi saya ada trik untuk mengkonekkan Android ke laptop tanpa kabel. Itu nanti menggunakan ADB. Sekian video tutorial membuat flutter web. Nah, terima kasih.